Wih, lihat teman-teman. Wah, banyak sekali mainannya. Wih, ada bulan-bulannya juga. Wow, kotor sekali teman-teman mainannya. Wih, keren. Wow, warna biru. Wih, mari kita bersihkan mainannya bersama-sama teman-teman. Lihat, wah, bulannya warna-warni teman-teman. mandi bola teman-teman. Wih, kita kumpulkan dulu bolanya di air teman-teman. Wah, lihat. Wih, kita kumpulkan di sini teman-teman. Biar nanti mainannya mandi bola. Wih. Hih, keren, ih, banyak sekali warna-warni. Teman-teman, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Teman-teman, banyak sekali. Ih, kita kumpulkan semuanya. Teman-teman, wah, wih, lihat, wah, bolanya sudah terkumpul saatnya nah, kita mandi di sini teman-teman. ini mandi bola, Wow teri, sekali teman-teman. ah lihat kira-kira apa aja ya mainannya? Wih banyak sekali motor semua. Mari kita bersihkan satu persatu teman-teman. Wah kita mulai yang mana dulu ya? Nah, ini. kotor sekali, lumpurnya wow. berwarna biru teman-teman. ih, di, di mandi bola teman-teman. wah, nah, Wih, ternyata ada bus tayu teman-teman. wow, keren sekali. kita kumpulkan di keranjang teman-teman. mana keranjangnya? Nah, sini teman-teman. wah, kita kumpulkan di sini kita lanjut lagi wow lihat ini besar sekali teman-teman wah apa ini kita bersihkan kita cuci ini mainan main bola teman-teman wih ternyata ada truk es krim teman-teman wow wih, keren sekali ini sudah bersih teman-teman kita lanjut bersihin mainan yang lain teman-teman wih nah, ternyata ada truk lagi teman-teman wih keren ini truk yang kecil wow kita kumpulkan wah kita lanjut ini teman-teman ini seperti truk lagi kita cuci dia lagi teman-teman wow. wih, wih ternyata truk lagi teman-teman nah kalau Kruk gerek teman-teman, ih keren. Kita lanjut lagi. Wah mana ya, wah apa ini teman-teman? Iih, -teman? ada kakinya empat. Wah kita cicipi dulu teman-teman. Beratnya, ini mana satu ya? Iih, wow lihat, ternyata ada hewan sapi teman-teman. Wah keren sekali. Kita lanjut lagi. Wih, ini apa lagi teman-teman? wow, kita bersihkan, mandi bola, mandi bola. wih ternyata ini hewan jerapah teman-teman. wow, lihat, wih, lehernya panjang sekali. wow, kita lanjut lagi buat bersihnya wow, apa ini? wih seperti orang teman-teman. apa ya. Ih, keren sekali. Wow, wow main di bola nih. Ih. Wih, ternyata ini Ultraman, teman-teman. Wow, lihat. Di Ultraman main di bola. Ih, keren. karena ternyata ini hewan beruang teman-teman wow ihati beruang hmm, kita lanjut lagi kita ambil yang kecil dulu teman-teman kira, kira apa nah, kiki, kiki. Malang, lagi ini aman ngadilola teman-teman wow ternyata ini truk teman-teman wih truk pemadam wih keren seperti truk lagi kita cuci cuci terus sampai bersih wih lihat ternyata ini truk polisi teman-teman keren ini wih keren sekali teman-teman wow sudah banyak tapi ini juga masih teman-teman mari kita cuci dulu wih ini apa ya kita cuci dulu ternyata ini truk tangki teman-teman, wow keren sekali, wih kita lanjut lagi, masih sisa tiga teman-teman, wow ini juga besar sekali, wih kita bersihkan, kira apa ya, wih keren ternyata ini bus sekolah teman-teman, wow lihat, wih masih kotor. Wow, keren sekali, kita taruh di sini, teman-teman. Kita lanjut, wih, ini ada mobil, teman-teman. Kira-kira mobil apa ya? Mari kita cuci. Wih, mulai kelihatan, teman-teman. Warna putih, wih, ternyata ini mobil polisi, teman-teman. Wow, keren sekali, wih, sudah bersih. Wow sudah penuh teman-teman Tapi masih sisa satu Mari kita bersihkan Wih, Ayo kita mandiin bola Wih, Mandi bola Kira-kira apa ya Sisa satu lagi Kita bersihkan teman-teman Wow masih kotor Kecil lagi Sampai bersih Kira-kira apa ya Wih, Ternyata Ada topeng teman-teman tenggelam wah keren sekali kita kumpulkan di mainan yang sudah bersih teman-teman wih -teman. lihat mainannya banyak sekali teman-teman sudah bersih akibat mandi di permainan mandi bola teman-teman wah sudah bersih mainannya sudah bersih semua saatnya kakak pamit jangan lupa like dan subscribe channel kakak karena subscribe itu gratis Wih ada teman-teman Sampai jumpa di video kakak selanjutnya ada.